Kebun yang yang pertama lah kami hmm. terukkan. ni e, cukup baru baru dia buat. Ini hasil dia kecil. Ah hasil dia kecil ni tu menghasilkan ulam raja je. Semulaan hmm. income dia enam ratus lebih. Ah hmm. uh, ulam raja dengan pucuk ubi je. Hmm. Uh, ini lad uh, kebun komuniti pipi agung masih. Uh, kebun ni bermula daripada 2 20, uh, 200 MCO uh, 2020 bulan uh, uh, Julai ah uh, Julai kau tak silap tempat uh -huh. ni dulu ah uh, um, tempat apa hutan tempat-tempat pembuangan sangat uh, pembuangan sampah apa semua lepas tu uh, saya kebetulan kami mula decide untuk buat kebun ah uh, dari kajian tu kan yang kebun komuniti bandar tu jadi kami turun dua, tiga, empat orang Mula-mula dengan kebun Cik Rosli Kebun Cik Mufsi uh, Dan uh, Ni lah, masih masing ambil lah Satu tanah, hmm. satu tanah, satu petak, satu petak orang. Uh, itulah mula dia Kebun Komuniti Bandar uh, Nama dia Kebun Komuniti Bandar Lestari hmm. Di Algon Bakhtia, blok bab hmm. satu Kita selamatkan tu Pisang, hmm. papaya Hasil memang merasangkan Sayur, hmm. branding, panjang Nampak memang cantik Haa semua banyak barang lah. Ha. Kita suruh makan empu merah. Kita nak hmm. ini kebun pertama, kebun kedua. Dan seterusnya sampai sana lah. Hmm. So start ni memang hutan lah. Ha start sini memang hutan. Dia dulu hutan tempat dan tempat pembuangan sampah. Okey. Okay. Se Motor-motor semua buang. <laughs> Motor-motor pun buang sini <laughs> juga. Motor-motor sini <curi laughs> Kami bermula dari sini. Sebab <laughs> ni tanah ni tanah batu. Batu bodi-bodi. Hmm. Batu sebenarnya kat sini. Hmm. Batu lah batu banyak. Usaha kan ni macam... Ah dengan lampak kerat ni mm. <laughs> memang Memang ni lah Tapi tengoklah hasil dia memang mm, Haa uh, Maksudahlah hasil dia memang cantik mm. mm. Haa Hasil pun dalam 2 tahun ni memang Boleh lah buat duit Ada mm. yang menjadikan apa Kebun ni uh, hasil penerbatan Okay mm, Selain daripada untuk makan sendiri lah Haa Ini kebun yang, yang pertama lah kami mm. teroka ni Eh cikgu baru, baru dia buat Cikgu Thailand Mhm. tiket muti ni, ni dah, dah ne, uh, Hasil masing. dari kebun tik muti ni memang dah, dah, dah boleh jual, makan, semua hmm. lah Dah mendatangkan hasil lah Tu tebu dia pun dah berapa kali, mesin Cik dah berapa kali orang potong. tebu yang tebu, pupus, yang itu kuning. Hmm. Kau Ini ada satu pokok ah uh, memang tempat lain memang tak ada. Sama dia terus serawak. Terang Sarawak, tu buah dia lah tu Haa, ni suram merah lah tu Ini ni memang tak ada tempat lain Ambil kah? Suram, suram kuning ambil Cam ni termasuk dalam uh, Projek uh, LA21 Di BKL uhum. Haa, kami dah buat pembentangan Untuk projek LA21 Kami, dah, insya insyaAllah lah Kalau ambil tak lah. ada apa-apa, mungkin ada dapat dari dia lah, dari LA 21 hmm. uh, untuk, untuk kebun komuniti di Fika Arun untuk blok 21 ni Ni memang talaman limau kasturi je Memang dia buat untuk limau kasturi sahaja Ni pun hmm. dah tiga kali hasil dah ni ini hasil dia ini tiga, Ni raya. Nah, ini lagi hasil yang ketiga ni Ni hasil yang ketiga ni Sebelum ni dia buat ciri dia api yang dah habis tetapi uh, baru dia tanam uh, lima kasturi tu. Uh mhm. -huh. Ni semua tertekir semua tu. Hmm. Yang ada yang yang di, dimulakan semasa MPO ni manfaatnya. Semua ni ha, T, C, semua dah, dah Ini pun dari ibu produk juga ni. Ini sebuah kebun-kebun pentinglah semua ni. Sampai hujung sana Hmm? So seberapa orang? Dapat 23 orang. Ah dia ah 23 orang. Tapi pada ini daripada dalam 13 orang. Lepas ni ada ah, dalam 10 ke okay, 12 orang setulah subur kebun belakang ni. Ini kami nak buat projek yang ini kemain ni dinilah dia projek yang bersama UI ni. Ha. Dan kami nak tanam nak mulakan tanam nak kunyit ni pula. Okey. walaupun dia okay you tapi Loh, dia cantik kemas kebun. cantik cantik cantik yeah. dan kemas ha, menarik cuma tak boleh nampak tak boleh nampak menarik. cantik tak nampak cantik menarik okay. siap saya cuba dia, nak dapatkan okay. gambar kat dalam ski tak nampak kurang jelas ski okay. ni kebun buat okay kiu uh -huh. oh sebelah jalan ni ada ada lagi ha? saya tak perasanlah seberang jalan ni ha? Dari MTO tuan, ni ada orang buat ni hmm. hmm, Memang sungguh-sungguh buat ah, Memang sungguh <laughs> <laughs> Hasil, dia ada dah berhasil Tak dapat hasil semua Nampak sangat dia sampai ujung sana, tapi ujung hmm. sana tu macam dah tak berapa dia orang bekerja kan, jadi dah petang-petang je -petang dia, dia orang datang yang ni, dia memang aktif lah hmm. uh, uh, uh. Amin pun ada juga uh, hmm. yang ni dengan KIT-RT KIT-RT, titik aromak sini bawa kit lah kalau ikut KGO dia Ha oh, ni dia dia punya kebun dalam ni. Kacang ni. Ha ni. Dia nak kena tanam ni. Ni cantik juga tunjuk ni. Aku ni nak padah dia. Ni. Nanti dia tak kunyah dia. Ha. Dah dah. Masuk panas ni agak nak sini. Pada dia orang tak buat apa-apa kan bagus juga dia orang bercucuk ya, tanam betul. kan dapat juga hasil uh -huh. ha. kalau nak beli pun daun kuning ni pun mahal ha ni apa bayam brazil ni kan, kalau beli pun harga dia-dia juga kan uh -huh. datang petik-petik boleh masak terus a yeah, betul betul ni nanti ya. <coughs> lah usaha lah uh usaha usaha komuniti kan usaha masing-masing Hmm. Ha, yang kebun serasing tu usaha serasing Yang kebun komuniti tu usaha atas komuniti hmm. ha, Dia ha, menghasilkan ulam raja je Sembilan hmm. income dia 6 ratus lebih hmm. ha, Ulam raja dengan pucuk ubi je hmm. ha, Encik Ali ni ha, limau, limau limau. kasturi, kasturi dia, dia. dia. Ha, hmm. Rasanya ni ini kali yang ketiga ni oh, Dah berapa, berapa banyak lah dia dapat hasilnya Beratus jugalah hmm. <laughs> hasil dia hmm. Encik eh, Rosi dengan Encik Rosi ni pun sama dia orang punya terung selawanya, terungnya, lepas tu uh, dengan air tebunya, hmm. ha. cuma itulah kami ni, orang kata macam ni jelah cuma orang kata kurang kurang dana jelah, kena kan hmm. dapatkan dana. Tapi kayu tebu jelah nak dapatkan dana dari mana mana kan? Kalau, kalau dapat, kayu besar dana dana. Ya, dana ya. Jadi, kalau dapat kosong tu kami akan jadikan satu tapak untuk uh, jualan hasil hasil kebunlah uh -huh. kalau kalau dapat kalau insya-wallah lah kalau jadi yeah, kami Allah, tengah yeah. bincang lah benda ni kan uh -huh. uh, insya-allah lah kalau dekat dekat raya nak suku asas dekat raya tu kan uh -huh. uh, kami nak jadikan tapak ni uh, tapak uh, jualan hasil kebun kau uh -huh. lestari kebun bandar lestari ni uh -huh. untuk kedai tapak kebun-kebun yang tadi daripada dia pun banyak banyak barang tapi tak ada tak ada tempat nak dipasarkan ah yeah. uh -huh. uh -huh. Jadi kami memang nak cuba dapatkan, Ah, bukan dapat, uh, cuba dulu sikit-sikit tempat tu, nak jadikan tempat tu uh, hasil jualan tap pekebun-pekebun. Uh, Puan ada tak nasihat <coughs> untuk orang yang nak mula berkebun lah tapi dia tak tahu uh, macam mana nak mula ke uh, apa ke? Itu uh, terpulang pada diri sendiri sebenarnya. Kadang-kadang hmm. kan kalau kita, uh, apa? Macam uh, mana kita nak buat tapi tak ada tempat Ada mm -hmm. uh, kadang ada tempat tak nak buat uh, Macam mm -hmm. tu uh, Terpulang pada diri sendiri Kalau kalau, kalau ada apa? sekarang ni kerajaan kata Macam-macam boleh macam kami kan dapat dari tanian Dapat dari UAE, dapat dari BKL Macam-macam boleh kita minta dari kerajaan Untuk ni, menampung uh, segala keperluan mm -hmm perluan tu memang perlulah kan. Baja, tanah apa semua memang perlu. Kalau kita berkebun tak ada duit pun susah juga. Uit, uit. Duit kena ada juga. Uh -huh. Sebab mula-mula sekali masa kami mulakan kebun ni uh, menggunakan duit sendiri. Uh -huh. Semua guna duit sendiri. Jadi uh, bila dah benda dah naik baru tepi-ki nampak, tanian nampak, uh, air pun baru nampak, benda-benda dah dah orang kata dah berlaku kan tak uh -huh. nah, jadi semua cantik baru dia baru dia uh, apa, nak bekerja sama kalau tak tapi kami alhamdulillah lah uh, di BKL memang bagi tempat ni orang kata buatlah apa yang yang yang sesuai kan uh -huh. kebun kalau kebun tu cantik uh, manfaat dia pada penduduk juga penduduk blok blok satu ni dapat manfaat daripada kebun-kebun ni apa uh, selah tak langsung a uh, eh uh, menjana pendapatan. Ha ya, uh, menjana pendapatan juga uh, dapat hasil tu untuk makan sendiri. Uh -huh. uh, dapat lepas lah juga kan, Depan masa MCO dulu dengan kita tak ada nak nak beli barang apa semua dengan mak, semua kedai tutup semua. <coughs> uh, Alhamdulillah dah ada kebun ni kita boleh uh -huh. boleh boleh lah untuk di apa keluarga kan. Betul rendang itu. <coughs> Terkasihlah cik Kamal ya. <laughs>